Ya teman, teman, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu asyhadu anna muhammad. Berjumpa lagi dengan salam sadid di sini di kolom jaya, teman-teman. Uh, jika teman-teman sering melihat ini di kontennya kolom jaya dan belum pernah dibahas, sebetulnya ini sudah sudah pernah dibahas di video atau channel yang nahik itu, teman-teman. Tapi uh, memenuhi uh, itu semua, kami akan bahas lagi mengenai avometer ini. Ya, ini uh, termasuk avometer yang spesial karena Harganya di bawah uh, 100 eh 200 ribuan ya Rata-rata sekarang 200 ribuan Tapi memiliki fungsi yang cukup banyak seperti itu uh, Ini Zotek ZT uh, 102 seperti itu Oke okay. Seperti apa kalau barunya ya Sebarunya seperti apa kita akan lihat Kalau barunya lengkap dengan boxnya atau dos -box seperti ini Ya, teman-teman, ini uh, salah satu yang menurut saya wajib dimiliki. Seperti itu, sayangnya kami belum jualan seperti ini. Ini 6000 with temperatur, jadi ini ada sensor suhunya, teman-teman. Kali ini hanya mengulas saja, ya, uh, tidak me menguji atau mempraktikkan seperti itu karena ada waktunya sendiri atau videonya sendiri. Selalu nanti, tidak ya, panjang-panjang. Oke, kita buka ya. Seperti itu. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian, apa lagi? Oh ini. Oh, ada lagi sudah ya. Oh ini, manual booknya. Seperti di video-video sebelumnya, sebaiknya manual book itu dibaca seperti itu. Walaupun bahasa Inggris ya. Ini manual book-nya seperti ini. User manual ya. Keterangannya ada ya ini ya, lengkap ya. Ini 6 apa? ZT yang 6000 cons dengan sensor suhu. Oke. Lengkap dengan ngatur frekuensinya. Jadi dia ngukurnya itu yang diukur Uh, fungsinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 oh wow, 15 teman-teman 15 hal yang dapat diukur dengan avometer ini mulai dari tegangan DC sampai ke ini temperatur oke okay. ya nah ini bagian-bagiannya gitu, teman Kalau beli dibaca seperti itu ya. Jangan seperti saya di sini jarang baca seperti ini. Oke. Kita lihat dapat apa aja ya kalau seperti ini. Oke, ini aja dulu dibuka, teman-teman. Dapat tas seperti ini ya, tas seperti dompet, dompet zaman dulu. Nah, ini. Ini sudah otomatis ada ininya, teman-teman. Ada apa ada baterainya ya seperti itu. Oke. Okay. Kalau masih baru ada serialnya ya masing-masing ini serialnya berbeda. Dan ini sudah pernah dioprek. Oh berbeda serialnya ya. Oke. Okay. Dan ini pernah error ya karena kesalahan ya. Ini pernah error ini. Ini pernah error tapi sudah sudah oke okay lagi. karena kesalahan ini ya penggunaan ya seperti itu. Oke cepat seperti ini seperti ini teman-teman ya, bisa bisa dimiringkan begini. Kemudian knopnya masih di step plus ini atau perubnya seperti itu perubnya ini ya. Ya ini bukti kalau masih baru ya. nya ada dua eh, hitam dan merah standar ya dan kabelnya kalau kalau dari dari ininya dari besarnya ini memang eh, untuk 10 ampere ya ini 10 ampere jadi ketahanan kepada arus ini sekitar 10 ampere dan ini eh, Bisa diputer, ya, seperti ini, tapi tidak bisa dibuka. Ini oke, okay. dan ini ada tutupnya uh, untuk fungsi-fungsi utamanya. Mungkin bisa ditunjukkan hari ini seperti itu di video ini, tapi fungsi detailnya mungkin nanti, teman-teman. Ya, ada pembahasan khusus karena kayaknya kepanjangan kalau bahas ini detail seperti itu. Oke. Okay. Paling cuma tegangannya seperti itu. Oke, okay, ini tadi ada 15 ya, 15 hal yang bisa di uh, telah, ah, atau di uh, apa diukur oleh alat ini. Tegangan ya, tegangan tegangan untuk DC AC ini sudah 4 dengan frekuensinya, dengan persentasenya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ya, 17 ya di sini ya karena ini saya hitung dua arus DC dan AC tapi kalau di manual booknya ini cuma 15 Hai ya satu dua tiga empat lima 9 10 11 12 13 14 15 ya cuma 15 continuity, dioda, dari cycle, frekuensi, kapasitensi, uh, resistensi, kemudian DC voltage, DC voltage uh, millivolt, AC voltage, uh, AC voltage millivolt, DC current, yang miliampere dan ampere, AC current, ya harusnya, oke, okay. ada 15 ya, seperti itu, oke, okay. Dan, nah, ini langsung ya, langsung karena ini ada baterainya, jadi langsung, langsung, tidak. Nah, ini untuk selektor teman-teman, ini kami arahkan ke eh, tegangan ya, dan frekuensi ya, ini tegangan untuk AC. Oke, ini frekuensi. Kemudian ini uh, persentase. Jadi ya, sini apa? Kita nanti aja. Kemudian tegangan DC, okay. Dan yang sering dipakai kan ini kont kontinuitas atau continuity. Oh, ini. Nah, ini. Oh, ini oh ini pernah dibuka ini kayaknya ya ini seharusnya bunyi teman-teman coba ambil yang yang ini yang ini yang pernah diperbaiki ini ini pernah dibuka kayaknya ini cek dulu continuitynya seperti ini teman-teman continuity itu nanti akan akan berbunyi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Itu continuity. Dan ini kalau ditekan lama ini akan eh, nyala seperti itu. Continuity itu ya ngecek cek sambungan seperti itu. Oke. Ini untuk harga eh, di bawah 200-an. Oke okay, ya, seperti itu ya. Dan ini ada ini ya. Ada sakelar on-off-nya juga penting ya. Untuk menghemat baterainya. Dan yang eh, selain itu yang saya suka di sini ada ini teman-teman. Ada proof untuk sensor suhunya. ngujinya nanti aja ya. Seperti itu di video yang lain. Nah, ini, ini hanya seperti... Uh, jarum pentul seperti itu ini masuk kategori tipe berapa ini yang panjang uh, K-type tipe K TPS oh ini salah tulis ya TPS series ini Ini masuk, kalau di gambarnya ini masuk di sini ya, TP 02 atau TP 3A seperti itu, atau TP 01 ya, kurang lebih seperti itu. Teman-teman, ya oke, 200 ribuan seperti ini. Uh, bisa ngukur arus sampai 10 ampere, cuma belum kami uji ya. Sekali lagi, ujinya nanti aja, teman-teman. Dan ini uh, baterainya, kayaknya ini ya. Dan ini bisa untuk ngukur suhu juga. Ini silakan, ya, bisa dicoba, teman-teman. ya Ini harus dicek lagi ini. Oke, okay, karena ini pernah dibuka juga seperti itu. Oke, okay, teman-teman ya. Untuk ulasan umumnya, ini ulasan umum. Terima kasih ya, ulasan umum sekian dulu. Biar videonya juga tidak panjang-panjang. Untuk ulasan khususnya, bagaimana fungsi-fungsinya, Insya Allah di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga yang sedikit. Dan receh ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Kami akhiri wabillahi taufiyilah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.